pertanyaan bagus sekali kiat-kiat menjaga hati dari Ria atau dari ucuk simpelnya kan begitu orang Ria itu para ulama suluk ulama tersedia menyebutnya dengan orang yang bodohnya super orang Ria orang ucuk itu super bodoh Ahmak, pasar super bodoh. Di gaya terahmakah, bukan bodohnya. Lognampah. Gimana sih kita bisa ria itu? Sedangkan, sedangkan kita itu nol. Asalnya kita tidak ada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Kemudian kita ini, kalau melihat watak tabiat kita. Lihat, lihat nafsu kita pengennya melakukan yang buruk-buruk saja kalau bukan karena pertolongan Allah taufik Allah nggak mungkin kita bisa melakukan kebaikan karena sering mungkin harus mengucapkan la haula wa quwata jadi kita ini nol tempatkan diri kita di posisi nol-nol memang dulunya tidak ada diciptakan Allah menjadi ada pun dengan serba banyak kekurangan yang kekurangan itu adalah keburukan, keburukan Keburukan, keburukan, keburukan dan seterusnya Kalau tidak Allah lihat, coba perhatikan Pak, Pak, Pak Ibu, Pak, jujur Pak, Kita Pak, ini lebih banyak baiknya baik baik baik Memburuknya Ya Latif Keinsafan akan mengatakan lebih banyak buruknya Tapi lihat Sahabat kita, saudara kita Melihat keburukan kita atau tidak? Tidak Karena Allah yang tutupi karena Allah yang tutupi Pak oh, kalau seandainya Allah tidak menutupi keburukan kita yang ada di hati kita dibuka semuanya orang jijik dekat sama kita jijik dekat sama kita ini bertetangga kelihatannya akur senyum seterusnya ya silakan Pak. dalam hatinya kurang ajar nih ini tetangga ini gini amat kelakuannya terus. itu hatinya dibuka Masya Allah jijik seandainya keburukan kita itu tidak ditutup oleh Allah maka saya tidak ada yang mau mendekat kepada kita, maka Allah punya sifat sitir, maha menutup aib, yuhibus dan menyukai, menyenangi perkara menutup aib, ini Allah jadi kita itu, kalaupun ada baiknya satu, karena Allah yang memberikan kita taufik, yang kedua, karena keburukan kita yang ditutupi kapan kita bisa membanggakan diri kapan kalau bukan karena Allah nggak mungkin kita bisa beramal soleh lemah kita itu jadi kiat yang pertama kembali ke akidah bahwa kita ini nol tidak punya apa-apa kemudian kembali perbanyak ingat renungi la hawla wa billah ingat ini ingat ini kemudian kebodohan yang lainnya akan dalam diri kita lihat ada, ada enggak, enggak makhluk yang memiliki itu pertanyaan secara hakiki? Ada enggak makhluk yang memiliki? Yang punya hak milik, ada enggak? Makhluk enggak ada. Harta kita punya kita? Enggak, Allah yang ciptakan, Allah yang titipkan kepada kita. Baik harta, rumah semua enggak ada, semuanya titipan. Jasad kita apa punya kita? Bukan, Allah yang ciptakan. Nyawa kita mau punya kita? bukan Allah yang khusus. Allah yang kasih Allah yang berikan lihat jasad kita dari Allah kesehatan kita dari Allah harta kita dari Allah semuanya amarah dan titipan Allah minta untuk digunakan di jalan Allah Ia ya punya Allah untuk Allah Oh kita kok nggak bisa heranya kita kok yang Allah minta itu ya Allah sesungguhnya kalau kita diminta taat tenaga kita taat dengan sholat Contoh, kita butuh apa sih Oh Ustaz, dari rumah ke masjid butuh motor-motor milik siapa sih milik Ustad dari rumah ke masjid itu kadang-kadang kita jalan kaki butuh tenaga yang ngasih yang tenaga siapa sih Ustadz ada tenaga ada motor tapi kadang hati nggak mau Ustad yang mengerik, menggerakkan hati menjadi mau siapa sih Mesti Allah. Semua bekal yang kita butuhkan untuk taat dan ibadah semuanya dari Allah, dan milik Allah. Allah minta apa yang memang milik Allah digunakan untuk Allah. Tapi orang kita nggak bisa kan aneh, bodohnya luar biasa itu. Ya, Jadi ingat kita nol, kita nggak punya apa-apa. Semua milik Allah subhanahuwataala. Allah meminta apa yang Allah miliki untuk Bukan yang kita miliki untuk Allah bukan. Jangan merasa orangnya gini. Di antara penyakit itu karena kita mengaku-ngaku memiliki. Jadi karena kita punya ngaku-ngaku memiliki. Itulah sumber adanya adanya, adanya lihat ujub ria ya, apa biasa itu. Yang yang berikutnya biasanya orang yang ujub atau ria atau apa itu itu adalah orang yang cinta dunia cinta dunia dunia tuh mau berarti artikan harta tahta wanita kalau julukan dunia disebutnya masih harta tahta wanita zaman sekarang nambah satu lagi harta tahta wanita kuota tolong kuota masukkan dalam kategori dunia ini loh sekarang enggak ada kuota ada anak bakar rumah kok gara-gara enggak dikasih jajan untuk beli kuota nautilai enggak beli kuota itu ya, istri suami istri itu bisa enggak akur cari semalam itu kalau suami ngasih kuota istri Masya Allah rela ngutang demi kuota ini dunia ngeri sekali nah, tapi bukan hanya ini. hanya ini dunia termasuk pujian dari orang sanjungan dari orang minta dimuliakan dari orang seterusnya ini dunia karena kita senang, senang, begini, senang, maka senang begini maka muncul ujung tak takabur kalau enggak senang ini enggak bakalan pria pengen dipandang orang lain Loh, kalau kita tahu ngapain bisa ibadah itu kan dunia pandang orang lain kita untuk Allah selesai kan? tapi yang begini inilah penyakit hati pak penyakit hati yang memang harus senantiasa kita lawan kita bersihkan pelan-pelan gitu dan ilmu yang mengatur tata cara pembersihan hati ini namanya ilmu suluk atau ilmu tazkiyah atau ilmu akhlak atau belakangan disebut ilmu tasawuf ahli sunnah wal jamaah baik Allah